ini akan berbicara mengenai uh, bagaimana cara mencari kebenaran. Jadi, disertasi itu pada dasarnya adalah memang kita mencari kebenaran, membuktikan kebenaran. Kita harus mampu membedakan antara... Maka itu kebenaran dengan opini? Terkadang kita juga eh, ya argumentasi misalnya. Maka kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran objektif. Kebenaran objektif itu kebenaran yang dapat secara universal diterima akal sehat itu eh, definisi yang pertama. Tapi e, sesungguhnya kebenaran itu debatable ya, maksudnya bahwa kebenaran objektif itu ya boleh dikatakan sebagai e, kebenaran yang dapat diterima akal Tetapi juga ada kebenaran-kebenaran lain yang sesungguhnya perlu kita ketahui, tetapi tidak. Tidak dapat kita jadikan sebagai argumentasi di dalam disertasi, ya. Misalnya, kebenaran yang bersifat partikulatif, ya. Partikulatif itu, ya, kebenaran menurut eh, ruang dan waktu atau kondisi sosial budaya setempat, misalnya di Jawa atau di Indonesia lah, kalau kita. Berciuman di pinggir jalan itu ya sebuah kesalahan. Tetapi di barat barangkali kita tidak dapat menyalahkan ya karena memang itu partikulatif artinya norma dan nilai yang berkembang di situ ya permisif memberikan lelugaran kepada orang yang mau mengekspresikan cintanya di pinggir jalan atau di tempat-tempat tempat publik atau di tempat umum. Saya tahun ya 90-an di Trafalgar Square di London misalnya, yang saya potreti pertama adalah remaja-remaja uh, ya, yang melakukan kegiatan uh, apa open seksual gitu ya di Trafalgar Square ya ada yang pangkon-pangkonan cium-ciuman enggak selesai-selesai berjam-jam terus kemudian ya memamerkan kemesraannya di depan umum ya bagi kita itu sesuatu yang uh, tidak sopan tidak umum lah. nah itu bukan uh, tidak dapat kita terima di dalam menulis disertasi jadi kebenaran yang sifatnya partikulatif itu membutuhkan satu penjelasan yang panjang lebar. Maksudnya bahwa itu dapat dipakai apabila kita dapat mengungkapkan sesuai dengan konteks sosial dan kultur yang ada di dalam persoalan itu. Artinya apa bahwa kalau kebenaran objektif itu universal ternyata juga tidak universal objektif juga mungkin bersifat uh, partikulatif kemudian juga kebenaran itu berdasarkan ideologis ya kalau Anda membela satu ideologi tertentu maka Anda menganggap bahwa kebenaran itu ya bersumber dari uh, ideologis itu yang kemudian berkembang menjadi uh, paradigma berpikir dan dalam masa COVID-19 ini begitu banyaknya kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh banyak ahli. ya Sehingga kita kebanjiran kebenaran. Maka disitulah kita harus kembali kepada akal sehat kita. Termasuk juga kemungkinan juga kita menganut paradigma ideologi tertentu itu silahkan. Tetapi tidak boleh kemudian ber, digunakan secara berlebih-lebihan. Kebenaran itu juga bersifat tadi partikulatif, tapi juga bersifat relatif. Relatif itu ya tergantung pada ruang dan waktunya, di mana tempatnya, dan di mana, kapan. Termasuk juga eh, lingkungan sosial budaya yang berkembang di situ. Nah. Apa yang saya ceritakan ini adalah dalam disertasi itu kita menggunakan akal sehat kita. Ya, artinya akal sehat itu ya kebenaran yang sifatnya itu subjektif, yang eh, tidak berdasarkan ilusi atau ya berdasarkan pasca kebenaran. Artinya bahwa kita eh, tidak semena mena melakukan argumentasi tanpa dasar yang kuat. Nah, saya akan bercerita tentang bagaimana caranya kita menulis disertasi yang sifatnya ilmiah atau yang sifatnya objektif itu ya sejak awal saya sudah menceritakan di dalam metodologi bahwa dalam disertasi itu kebenaran itu harus mempunyai data Nah, kalau kebenaran itu adalah realitas itu sendiri tetapi realitas itu sendiri barangkali belum memenuhi ya standar kebenaran karena kebenaran itu kemudian diinterpretasi berdasarkan kebutuhan atau kepentingan kita atau juga yang saya sebut tadi sebagai paradigma ideologis nah Persoalan yang paling patut dipertanyakan di dalam ujian proposal nanti pasti Apakah pertanyaan Anda ini dapat dijawab melalui data-data yang Anda miliki Apabila Anda dapat mengumpulkan data-data itu ya itu sudah baik ya meskipun belum dicari tetapi Anda sudah memperkirakan jenis datanya dan kemudian data itu ada di mana. Secara tradisional ya objektivitas ini tradisional ya atau modernan lah. Dalam uh, kajian kita modernitas yang juga kita percaya atau ya 90% masyarakat kita tetap menggunakan kebenaran yang didasarkan pada struktur jadi yang disebut kebenaran itu miliknya orang yang berada di dalam struktur itu ya misalnya Pak Kiai Mbak Dukun Padalang kemudian ya Pak Lurah Pak Presiden anggota DPR misalnya jadi kebenaran itu melekat di sana atau oleh Aristoteles disebut bahwa ya salah satu unsur di dalam kebenaran itu adalah diucapkan atau ya di statement atau di uh, kemukakan oleh orang yang punya kredibilitas jadi orangnya tidak punya kredibilitas atau belum punya kredibilitas biasanya ya disangsikan apa yang diucapkan itu Anak kecil itu uh, dianggap belum mempunyai kredibilitas untuk berbicara misalnya tentang uh, kehidupan seks misalnya. Tapi kalau bertanya pada Pak Anung, Bu Yusi, kemudian Pak Jarwo, ya dia punya pengalaman itu, jadi itu orang yang kredibel untuk berbicara mengenai uh, seksual, gitu ya. Nah kalau sekarang anda menjadi mahasiswa ya belum kredibel kalau anda kemudian berpendapat sendiri wah ini pendapat saya begini ini kan saya temukan enggak bisa begitu maka dari itu untuk menghindari um, suatu ya false atau kesalahan di dalam cara kita untuk mengajukan kebenaran itu maka harus ada di dalam konteks kalau kita tradisional tadi ya, itu ada pada tokoh-tokoh uh, yang kredibel. Maka kemudian metodenya atau epistemologinya ya bertanya kepada orang yang kredibel. Kan itu lalu metode uh, pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Tetapi apakah itu cukup? Ya kalau memang tidak ada data lain yang bisa dipetik cukup. Tapi kalau hal itu berada atau kebenaran itu berada pada tekstual, ya kemudian X apa yang ada itu harus disebutkan ya. jadi uh, harus disebutkan berada di uh, mana letak kebenaran itu yang kedua kebenaran itu juga berada pada kepercayaan masyarakat atau yang disebut dengan norma dan nilai yang ber sedang berkembang artinya bahwa Anda mem, boleh ya menyebutkan bahwa ya menurut tradisi nenek moyang kita kalau uh, perempuan itu ya pakai baju. ya nenek moyang yang mana dulu kan begitu dulu saya tahun 80-an hidup di Bali itu perempuan-perempuan tidak ada yang menutup dada Mandi bersama di selokan itu ya bersih. Atau saya pada waktu masih kecil, ya kemudian tidak menggunakan uh, pakaian. Anak-anak kecil yang seusia saya, ya waktu itu tidak berpakaian dan itu dianggap bukan dianggap uh, pornografi. Itu artinya apa? Uh, kebenaran yang menempel pada norma dan nilai itu bersifat uh, dinamik. Dinamik itu bisa berubah-ubah sesuai dengan uh, ruang dan waktunya. Jadi um, karena berdasarkan ruang dan waktu maka di dalam disertasi itu harus disebutkan mengenai ruang lingkup waktunya. Ya Biasanya dari tahun sekian sampai tahun sekian itu digunakan, tidak sembarangan, digunakan untuk... Uh, penilaian yang paling eh, akurat pada periode tersebut kemudian juga eh, data itu selain ada pada orang-orang eh, yang kredibel dan juga terdapat pada struktur nilai dan norma atau pranata sosial maka kaum modern ya itu melihat bahwa kebenaran itu tidak hanya berada pada orang-orang maupun pada struktur norma yang berkembang di situ tetapi kebenaran itu juga berada pada wacana atau diskursus. dan di dalam diskursus itulah maka kita dapat melihat bahwa ya meskipun tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi di dalam diskus itu kemudian muncul suatu argumentasi-argumentasi dan perdebatan ya, tentang satu masalah nah, apa yang dapat kita petik ya Ketika kita petik dari apa yang saya jelaskan ini bahwa karena desertasi itu mencari kebenarannya objektif maka data yang anda harus cari itu harus ditentukan harus ditentukan kira-kira datanya ada di dalam struktur atau di dalam atau di luar struktur atau disebut dengan studi tentang struktural dan post struktural Oleh karena itu eh, yang dipertanyakan di dalam eh, proposal itu apa adalah eh, datanya ada di mana untuk menjawab persoalan itu Anda eh, data ada di mana ini di dalam disertasi biasanya di dalam metodologi juga disebutkan yang disebut dengan display data tetapi ya banyak mahasiswa yang tidak memilih datanya ini sangat berbahaya sekali karena tidak sesuai dengan metodologi yang sudah ada itu demikian maka Anda juga harus menentukan data saya itu ada di mana dan bagaimana cara mendapatkan itu yang paling fundamental di dalam kita mengerjakan uh, sebuah disertasi. Kalau Anda sudah dapat menentukan oh ini datanya ada di dalam uh, Discord. Mungkin juga Anda tidak perlu izin penelitian ya tetapi kalau Anda Anda mendapatkan data itu di tengah-tengah masyarakat dan dia punya struktur, punya nilai, norma yang berkembang di situ, Anda harus punya izin untuk pergi ya seperti Pak Made Swastika, seperti Bu eh uh, siapa? Uh, dia ya. Itu kan bekerja di masyarakat Menyelidiki tentang apa yang ada di masyarakat itu Dan kemudian memilah-milah kebenarannya Yang seperti apa itu dikategorisasikan atau diklasifikasi Untuk dapat menjawab pertanyaan Oleh karena itu mengapa di dalam proposal itu Anda harus punya roadmap Anda perlu mengemukakan jalur jawaban yang kira-kira dapat Anda capai dengan data yang akan Anda ya klasifikasi dan juga uh, pembagian maupun itu uh, pengumpulan data yang disebut dengan uh, reduksi data itu tidak sembarangan ya itu harus didasarkan pada uh, kerangka jawaban yang Anda siapkan di dalam proposal Oleh karena itu kalau Anda membuat proposal itu Jangan berkutip tentang teori-teori dan latar belakang. Ya, justru diarahkan bagaimana problematika ini dapat dipecahkan, yaitu namanya uh, metodologi di situ. Itu, nah, dipecahkan dengan cara apa? Itu yang tadi saya sebutkan, ya, mau uh, dipecahkan dengan cara struktural atau dengan cara post struktural. Jadi, enggak sembarangan, ya, nggak sembarangan terus. Pokoknya, ya, sudah. Uh, nulis saja ini ngalor ngidul ndak? Mesti harus ada uh, pakemnya. Ya, setidaknya Anda mempunyai satu uh, wahana yang Anda raih itu jangan kemana-mana. Ya, meskipun bersifat multidisiplin dalam pengertian bahwa ruang lingkup atau batasan penelitian itu harus dicelakan secara baik pada waktu menulis proposal. Ya, saya kira itu saja apa yang saya jelaskan. Mungkin ada yang mau uh, bertanya, silahkan. Ya, saya, Pak. Oh. ya. ya. terkait dengan kredit kredibilitas tadi, uh, misalnya kalau uh, apa itu data itu saya peroleh dari agen-agen atau aktor yang bermain uh, dari level atas sampai bawah. Berarti kalau di situ misalnya saya mau mengambil data dari petani kemudian juga sebagai orang yang punya usaha untuk uh, penyembelian itu masuk dalam kapasitas kredibel enggak Pak Ya kalau mau dia pelaku boleh tetap ya. saya sarankan Pak Jarwo apabila ya. kita ya melihat kredibilitasnya itu diragukan sebaiknya melakukan FGD Pak Jadi focus group discussion ya, ya. agar supaya kita Dapat menyaring informasi yang mereka berikan dan diantara peserta fokus grab discussion itu memperoleh paling tidak jalan tengah lah. Yeah. Jadi di situ sudah terjadi perdebatan dan itu menguntungkan bagi kita untuk mendapatkan yeah. data yang validitasnya dapat valid. Yeah. Ya, begitu. Kasih. Yeah. Yang lain? Mungkin. Satu lagi, Prof. Ketika kita mau mengurai eh, tentang teorinya, akan kita butuhnya interdisipliner, Prof. Eh, apakah di jalur ini kita harus bisa memanfaatkan eh, beberapa eh, bidang teori tadi untuk kepentingan mengupas masalah itu eh, supaya kita tetap ada jalinan disipliner antar ilmu, Prof. Nah, teori satu dengan yang lainnya itu biasanya tidak uh, tidak uh, yeah. ya jadi ya yeah. satu saja lah saya harapkan anda itu enggak usah banyak teori satu teori saja lah yang kira-kira sangat aplikatif yeah. untuk membantu anda menyelesaikan atau menjawab soal saja oh yeah, yeah. ya silakan yang lain pak Jarwo. ya ada yang mau bertanya lagi silakan yang kemarin itu Pak Darwoto mana? Pak Darwoto itu Dia ya, Pak Darwoto. Oh Pak, oh. Pak Darwoto. Tuh. Ya Pak Lusius mau tanya Bu Reno enggak ya? Pak saya, Pak. Prof, uh -huh. saya Prof. Ya, <laughs> uh, untuk pencarian data yang oh. masuk dalam post struktural itu kan selain apa argumentasi dan perdebatan itu apa aja ya, bro? Uh -huh. Yang diskurs tadi? Kalau diskurs itu ya berada di dalam uh, uh -huh. teks-teks atau dokumen. Ya. Uh -huh. Diskurs itu kan sebetulnya it expression of your mind. Jadi hanya merupakan satu uh, ekspresi atau pernyataan-pernyataan dari para tokoh-tokoh yang terlibat di dalam uh, satu persoalan, ya misalnya uh, diskus tentang COVID. Diskus tentang COVID itu datanya ada yang bersifat elektronik, ada yang bersifat printing, ada juga yang uh, bersifat uh, apa? Kedok tular atau ya apa itu uh, wacana yang tidak tertulis jadi wacana tidak tertulis itu kan tidak bisa dilihat secara positif tetapi kita dapat uh, ya mendengar dan kemudian juga uh, mengetahui dari banyak orang misalnya Anda merekam ya merekam tentang pernyataan dari Kepala dinas misalnya itu itu disebut diskurs juga. Tapi masuk di dalam diskurs itu, kalau saya sarankan agar saya satu tematik saja ya. Disertasi saya misalnya diskurs resistensial bangsa Indonesia menghadapi Belanda misalnya. Nah, saya membuat empat diskurs kan. Ada diskurs yang bersifat eh, Kultural ada diskus, education ada diskus politik, kemudian juga ada uh, diskus masalah. Nah kekuatan kita di dalam menulis disertasi itu bagaimana cara kita menguraikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan di, di depan. Untuk menguraikan jawaban itu, anda harus mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan. Terminologi atau subjek meter di depan, contohnya misalnya eh, Pak Mada Swastika misalnya, dia tiba-tiba oh, oh. bilang mengenai transformasi. Misalnya, ya, transformasi itu bagaimana menurut pendapat Anda, dan kalau itu sudah diketemukan, maka Anda akan dapat eh, menjawab persoalan yang tengah Anda ajukan itu yang dimaksud dengan transformasi jadi itu yang disebut adanya konsistensi dan koherensi di dalam uh, desa itu ya Branay J baik terima kasih Prof saya bisa tanya Prof silakan Buusi Prof saya mau tanya uh, tadinya itu kan saya mau tulis tentang minuman keras. Nah, cuma um, mau saya fokuskan khusus untuk saya mau tulis itu. itu apakah saya masih gaya hidup? Kalau masih kalau masih berubah-ubah gitu ya terus berubah-ubah saja, tidak usah ditanyakan sekarang. Karena, Nanti saya katakan ini, Anda berubah lagi besok, saya katakan itu berubah besok, kan begitu. Kalau masih berubah-ubah, ya, ya dalam perubahan itulah, masih dengan perubahan dulu. Nanti kalau sudah lerem, sudah mantep, nah, tapi ya jangan terus-menerus begitu. Harus ada keputusan yang final agar supaya Anda sudah bisa menulis proposal secara lebih teratur dan cepat, ya. Yes. baik ada lagi yang bertanya masih kami tunggu karena belum diperingatkan please eh, you ya bro ya silakan ah uh, oh, itu saya itu kan mau mengerti yang kaitannya dengan website yang ada di skrisionemaju itu semuanya sudah ada dalam FGD apa forum uh, diskusi F itu adalah teman-teman jurnalis dari semua media online yang ada di dari semua media dan apakah uh, data saya se eks kami sedi dalam itu terlalu besar apakah masih terlalu Ya, kalau masih berpikir proposal, saya pikir data itu dapat digunakan untuk, uh, ya, sebagai entry point lah. Maksudnya, data awal, ya, data awal itu untuk menggali problematik yang Anda mau uh, sampaikan. Tapi, uh, kalau Anda mengambil studi tentang ilmu komunikasi, maka, ya, saya sarankan Anda harus menguasai tentang... Uh, teori-teori komunikasi karena kalau tidak ya nanti seperti tadi kebenaran itu bukan sebuah ilusi ya. kebenaran itu bukan pasca kebenaran itu sendiri kebenaran itu adalah yang bersifat objektif ya, dan kemudian uh, digali ya digali dari sumber-sumber yang memang uh, pantas untuk kita ungkapkan uh, dalam sebuah disertasi Tampaknya saya sudah diberi apa, peringatan agar saya cepat menyelesaikan uh, diskusi kali ini. Jadi uh, nanti malam ya kadang-kadang saya itu longgar untuk konsultasi per klaster itu. Silahkan ya siapa yang siap, ya habis isa lah paling tidak. Kita bisa ngobrol uh, bersama, saya bisa menanyakan mengenai persoalan apa saja. Ya, yang berkaitan erat dengan eh, disertasi saudara itu ya saya kira sampai di sini perjumpaan kita, terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya, Terima kasih